Hai balik lagi bareng gue Hai main di Lucky Neko bawa duit 150.000 tentunya langsung gaskan gue kocok-kocok manja mungkin aja gua lagi hoki langsung gua mainkan di bet 10.000 gua kocok di 30 kali jangan lupa di turbonya feeling gua hari ini kayaknya tuh di Lucky Neko tuh bagus jadi karena feeling gua bagus gua nggak tahu kenapa tiba-tiba gua mau depok 150.000 gitu makanya gua langsung aja main ya kita lihat di PG soft ini di Lucky Neko ini jangan salah ya jangan kalian pikir apaan nih di PG soft kalian belum nyoba ah kalian kudet kalian harus nyobain main di Pegasoft juga ya yang belum nyobain main deh wah gila belum apa-apa gue udah dikasih CP 200.000 loh tuh buat kalian yang mungkin belum nyoba main di Pegasoft sekarang cobain kalian depok buruan deh karena ini nggak kalah serunya karena ini dilatih kesabaran guys kalian karena kalian kalau main di itu dilatih kesabaran kalian harus menunggu apa ya Jackpot, Ken harus nungguin profit Karena ini lebih menantang menurut gue Dibandingkan di tanggal sebelah Tapi, jangan risau semuanya tetap bagus Semuanya tetap kesukaan gue Karena gue doyan ngasih roti ya Wow, ternyata gue dapet skater gratis Gila gak Mantap kali, fix Ini feeling gue Ini Lakineko Neko memang bagus banget Hari ini Langsung kalian gasten depo deh Gila, kalian cek sendiri Kalian rasain sendiri Apakah hari ini Lakineko Neko Bisa ngasih gue jutaan Gak ada yang tau Tetep optimis Pokoknya mindsetnya tetap. Pokoknya harus ini hari ini gue bisa jackpot dari ini gue bisa profit Pasti dapat profit, jangan kalian oh, Gue, gue, kayaknya ini rungkat ya Entah kalau rungkat beneran gimana Gak mau kan, makanya Tetap, tetap, tetap, tetap Kita berpikir hari ini Kita bisa jackpot Wow Aja ya Itu masih banyak dan Gue udah dapet jackpot 600 ribu Gila dong gue udah dapet profit 600 ribu Langsung aja lah Gak usah banyak basa basi kalian depo Lari nih coy Gila menang luar biasa tuh? Wah gila Padahal sisa putarannya 6 lagi loh Dan itu rumah kan masih banyak Wih ribu ya ini bisa ngasih kita berapa ya let's go kita lihat aja sampai akhir gue hari ini bisa withdraw di laki neko PG self ini berapa langsung gaskan kalian simak sampai akhir by the way yang belum subscribe kalian wajib harus subscribe tiga kali ya biar mantul di like juga yang belum nge-like Bantu share share-nya biar Ainakin makin semangat bikin kontennya Wah gila dapet 200 ribu Berarti totalnya 800 ribu dong Gila padahal sih seputaran 4 lagi loh gila ini mah gila banget Gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila Wow. Wow. Wow Wow. wow. Wah bahagia banget, gila bahagia banget. Siapa yang gak bahagia dapet cuan sebanyak ini? Lo pada pasti pada seneng dong. Apalagi gue yang dapet cuannya, say, why? Gue cuma deposit 150 ribu, gila dong. Gue deposit 150 ribu dan sekarang udah 1,7 juta. Wah, gila. Ini di luar ekspektasi banget. Ternyata udah dapet jutaan, gila, gila, gila, wah, wah, wah, wah, wah, gila. Ini gue nggak bisa mikir nih gua nggak bisa mikir karena aduh cuan cuan cuan gue di mana mana wah gila abis itu gua terusin kawan kawan gue ini bisa nih gua depoin kawan kawan gue nih haha wi gila gila gila luar biasa wah wah ini ini aduh aduh pusing banget pala gue pusing pusing pusing pusing gila ya nggak ada duit pusing punya duit jadi pusing ya lagi lagi yuk kita kocok kocok lagi sampai putarannya habis by the way by the way by the way by the way yuk langsung tekan share share nya langsung gaskan kalian pencet tombol share yuk yuk yuk Pada kasih tahu yang lainnya Wah RTP hari ini lagi gacar Gila, coy mantul banget nih lagi lagi lagi lagi lagi lah Pokoknya kalian perhatiin sampai akhir gue bisa bawa oh, duit berapa gila sih. Ini gila lo tau G I L A gila lo oh. Wah gila seh. Pokoknya see you next video gue yang lainnya. Bye bye guys love you yang banyak-banyak. Huh. Wah ternyata gue withdraw 1,5 sih ini. Bukan 1,5. 150 jadi 1,5 juta. Bye and see you next video.